Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang siang ini, ini pemeriksaan ini atau akik biduri bulan atau monstone ini batas standar ini harganya 25.000 saja ini kurang bagus terus terang saja untuk pemesanan bisa anda tinggalkan di kolom komentar anda bisa lihat ini kurang bagus nah, ini ke apa namanya Kedep kurang ya udah tahu sendirian kurang kurang bagus oke terima kasih perizamannya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh